yang keberapa kali, Bang? Kita tentunya pertama kali ini. Yang yang pertama, pertama kali, kali kita di sini. Kesan pantainya? Sebenarnya kalau sekiranya diolah dengan bagus ya dengan cantik, ya lebih cantik lagi. Luar biasa, pantangan luar biasa di sini yang belum saya pernah belum pernah saya temui di kota lain. Mas sekarang kita masih di kawasan Paritiga dan kali ini kita berada di Pantai Siangau, Desa Tuliklimau, Des Dusun pala Di sini tim Touring Bubble lagi coba mengabadikan momen kesempatan mereka untuk berselopiser video uh, Semuanya gampang kamera, jangan handphone, bidik bidanam kita absen satu persatu, anggota touring bubble ada Bang Agiluri siap. siap hari ini sebagai navigator lokal keren keren okay. keren keren keren hari ini ngejomblo akhirnya siap. gak ikut? iya gimana kesan hari ini? hari ini berhubung istri tidak ikut jadi akan kurang eksas. kurang masuk, ya? sayang ya kalau istri ikut, mantap! ya iyalah, jalannya bergelombang sih Iya. <laughs> ya. eh, ada bang kepun halo kakak kesan hari ini gimana kakak? kesan hari ini luar biasa seru, ya kan? ini video pertama setelah terkena pasti kita berada di Pantai Siangau di katanya titik utara di Bangka Barat hmm katanya keren, banyak batuan nih gelombangnya juga masih tenang lah oke, oke kita berada di Pantai Siangau oke, oke kita ke navigator masih berada di pantai Siangau? ya masih berada di pantai Siangau wilayah ini masuk ke wilayah desa Teluk Limau, kecamatan Pare Bangka Barat, Kabupaten Bangka Barat. Seperti yang kita lihat, kita saksikan sebisa mungkin. Ya, kayak inilah kondisi terakhir pantai Teluk Limau. Memang sebetulnya apa kalau kalau kita lihat riak gelombang ombak yang apa yang de deburan ombak ini seperti cuaca memang kurang-kurang begitu bersahabat gitu kan kalau kalau cuaca cerah sih tidak seperti ini dia, dia justru lebih cantik lagi gitu kan dan, lebih tenang nah, lebih tenang terus uh, apa tuh pemandangan uh, Bukit Pala yang di sebelah sana tuh nampak begitu jelas dan ciri khas Pantai Pala sendiri adalah batu kerak ya itu ya hmm, ciri khas Pantai Pala eh pantai apa pantai Siangau pantai Siangau ya ciri khasnya batu kerak Oke. Okay. Nah, dan kita kita sendiri berada di titik paling ujung pantai Siangoa sendiri. Walaupun ini bukan bukan betul-betul titik yang paling utara yang di uh, titik paling utara di wilayah Kabupaten Bangka Barat. Kalau lihat di, dari sejajar peta, uh, titik paling utara uh, Kabupaten Bangka Barat tuh jatuhnya di sekitar pantai Palateupan di ujung sana. Kayak gitu ya begitu nah. ya. Nah dan juga uh, ini di depan kita lautan ini langsung berhadapan langsung ke lautan. Eh uh, apa? Laut Natuna Selatan. Ya, laut la, laut Natuna Selatan. Artinya nah, sebelah utara. Oke, terima kasih. Kita Selamat. cari sasaran selanjutnya. Selamat libur. Selamat datang di Bandar. ya betul. Kita ke orang Habang lu? Iya, <laughs> ya, bekas selatan kan? <laughs> Gimana kesan? kesan hari ini touringnya luar luar biasa. Kita bisa menempuh sesuatu yang belum pernah kita tempuh di sini di udah Bangka Barat khususnya. Dan kita berada di katanya pantai paling utara di Bangka Barat. Bisa juga di pantai di Udiano ya, ya di Pulau Bangka ya. Pantai Siangau. Pantai Siangau. Ini yang ke kali, Bang? Kita touring pertama kali ini. Yang yang pertama, pertama kali kita di sini. Kesan pantainya? Sebenarnya kalau sekiranya diolah dengan bagus, ya dengan cantik, yang lebih cantik lagi, nih. luar biasa. Pantangan luar biasa di sini yang belum saya pernah, belum pernah saya temui di pantai lain. Luar biasa kesannya. Di sini. Potensinya, potensinya besar ya. Potensi untuk wisata bagus supaya luar biasa. Ya dengan batu-batunya masih alami, dengan pantainya juga yang demikian <laughs> ya, juga menarik. Apalagi apabila dijual ke wilayah luar ke wisatawan. Oh, hmm. <tuk> Pasti. Oke, okay, terima kasih Bang okay. Kulul okay, Kita tip. ke Ya yeah. yeah. <laughs> Itu, kita todong untuk Untuk, untuk, untuk Halo Bang, sibuk banget bang Kesannya gimana hari ini bang, Turing? Uh, hari ini Mantap sekali, karena kita sampai di posisi Paling Utara Wilayah Bangka bang. Barat ya. Bangka Barat Yeah. Uh, menarik sekali karena pantai ini dalam keadaan masih apa ya masih perawat dalam tanda kutip tidak banyak kita temukan sampah walaupun ada sedikit besar mm. sekali mungkin karena jarang dikunjungi orang karena juga kita lihat di sana ada pondok-pondok itu pada sepi semua tapi beruntung kita hari ini mengunjungi pantai ini menariknya karena memang E, pertama, kita lihat tamparan lautnya dengan gelombang yang luar biasa mendeburkan batu-batu yang ada di sini. Nah, menariknya pantai di sini, lautnya masih begitu bersih. Jadi, itu tampak sekali orang-orang yang sedang mandi di ujung sana. Nah, kita dari Turing Bubble hari ini memang telah menjelajahi beberapa lokasi. Uh, di antaranya, tadi Teluk Limau, ada pantai yang namanya uh, Pantai Majun. Ya, Pantai Majun. Pantai Majun itu ada di desa uh, Teluk Limau. tapi memang belum diusahakan oleh mereka. Ya mungkin karena itu terletak di dalam kampung. Nah, tetapi kalau di sini posisinya jauh di ujung kampung. Jadi nampaknya memang... Lebih fokus orang untuk memang menikmati wilayah pantai itu adanya di uh, pantai Siangau ini. Nah, pantai Siangau ini kita nggak tahu apa artinya, tetapi yang menarik kata Siangau itu ya satu-satunya yang ada di Pulau Bangka ini, namanya Siangau. Nah, uh, kalau kita lihat di apa namanya, di kebanyakan pantai-pantai Pulau Bangka memang batu-batu granitnya memang uh, seperti inilah, ya seperti inilah. Apalagi bagian utara itu kan memang berhadapan dengan uh, apa namanya laut Natuna yang di utara itu. Jadi deburan pantainya, deburan pantainya oleh ombak energi nadasnya dari utara itu memang uh, apanya, semacam uh, menciptakan abrasi, abrasi pantai. Tetapi dia terlindungin oleh batu-batu. Nah Ketika terlindungi oleh batu-batu itu, maka pantai yang terabras tadi terkikis, dan tinggallah batu-batu itu. Nah, batu-batu ini menjadi menarik sebagai pemandangan panoramik yang luar biasa. Kita lihat di sana, misalnya, seperti ada batu yang menonjol tinggi. Ya, kan? Nah, uniknya itu. Nah, nampaknya ee, memang sepertinya ini merupakan ikon dari Pantai Siangau. Betul, ya. batu vertikal. Ya, kalau kita bilang. Batu vertikal lah Kalau batu tegak lurus nanti Ya macam macamlah lah <laughs> uh, Apa nama image orang terhadap itu ya. nah, Langsung ya. berfantasi kemana-mana ya Iya, seperti itu Ya kita bilang ajalah batu vertikal secara umum Oke okay. Nah itulah yang menarik Terima kasih Terima kasih Touring Bubble Keren, keren, keren Betul Nah, seperti ini, Pantai Siangau masih alami Masih asri Jadi bagi kita masyarakat yang ketika berkunjung ke pantai ini untuk dapat menjaga kebersihan bagi anda yang berkunjung ke sini bila membawa uh, makanan ada kemasannya mohon untuk dapat dibawa pulang kembali kemasannya jangan mengotori pantai Benar ya kakak ya? iya benar. Yo, kakak senyum dong kesan hari ini gimana kakak? Uh, setelah tiga kali tidak ikut touring. satu kebahagiaan bisa dilabung lagi hari ini yang kedua kali ke sini, Kak. Ini baru pertama kali, pertama kali Dan luar biasa, pantainya batu, -batu granitnya. Kita teman temen yang menyisihkan kabel pantai, ya, hmm, ya kan? iya lah. Bener bener lah. Boleh nanti setelah video ini langsung menuju ke pantai. Siang, siang. Jangan lupa, kalau kalau perlu aja kita, ya. Iya, kita bisa nunjukin jalan. Iya, yeah. kita cuma uh, iya, nanti nunjukin jalan transport dan makan siang aja. tapi masih ingat jalannya? enggak. ya cuma ya kakak ya. Hmm. itu enggak. mungkin sama kakak yang belakang ini tau, udah sama aja. kita ke yang lain yuk. tank. kita coba. halo. gimana kesan hari ini kakak imo? Oh, aduh. kaget ya. fun seru. walaupun di jalan kita tadi sempat hujanan. Mm -hmm. Tapi uh, sejauh ini sih menyenangkan, karena kita ke tempat yang agak, pelosok yang belum proses uh, datengnya. Dateng, Apalagi ramai-ramai kayak gini ya. ya, berkendara pakai sepeda motor. Selalu seru bareng sama touring bubble. Betul, oke. Okay. Kita ke <laughs> ada yang lagi berselfir selfie ya, tuh kan. Hmm. Gimana kesan kita hari ini? Kesannya pas udah nyampe ke Pantai Siangau oh, nih Keren mm -hmm. Batu-batunya bagus Gak kalah deh dengan mm -hmm. Blitung. Oh gitu Eh kira-kira kalau disuruh datang sini lagi, masih inget oh. jalannya? Uh, ingat dikit-dikit lah kali ya Nanti nanya Pak Kades yang tadi tuh Oh iya Jangan lupa ya, ajak kita lagi Sip Dan jangan lupa juga uh -huh. like dan komen di Pablo Pangka Eh itu ngapain itu? Itu temenku lagi Ah oh, udah Enggak perlu enggak perlu. Jangan lupa like dan komen. Pablo Pangka keren. Oke, okay, terima kasih. Tuh, semuanya lagi pada sibuk-sibuk ya. Ada yang nge-vlog juga. Ada yang berselfie. Ya udah, nggak usah di gak usah, usah dihirau enggak. enggak udah udah. Udah Kakak jangan Kakak biarin Kakak. Ya eh, tadi udah kasih permen lo kita. Kak, biarin lah. <laughs> Harus balas jasa lo, Kak. Itu, itu sogokan Kakak <laughs> tahu kok biar foto ya. Iya, <laughs> iya. Ini kakaknya baru dipesok-esok hmm. Bu, sini ibu. Aku orangnya pemalu loh. Eh, di oh, ibu itu belum diwawancara ya? <laughs> nah, kodong dulu deh sama cikgu satu ini. Kesan hari ini gimana? Alhamdulillah, luar biasa. Baru kali ini kesini. Hmm? kesini. Baru hari ini. Baru kali ini ya? Ayo itu ada komandan yang ngajak, bareng mantan pacar, mm -hmm. uh -huh, diajak sama tim touring bubble, kesannya? Luar biasa, mantap. Kapan-kapan kalau ada rute lagi mau ikut? Insya Allah Ya, mudah-mudahan ya sehat selalu. Amin. Oke, okay. mantap. Mania. <laughs> oh ya yes, Supri, ke pantai Siangau. Uh, dia punya ikonik sendiri, yaitu ah, Ada batu-batu itu yang berdiri, itu ya yeah, yang berdiri lagi ya, perpantasan, eh, berfantasi lagi. Itu yang tadi dibilang, yang vertikal gitu ya. Tuh. Kira -kira yang itu ya. Oke, kira-kira siapa yang berdiri ini tuh ya?